Karena persahabat info ini menyangkut single Bunda Lesti Kejora yang akan tentunya masuk di AMI Awards Persahabat ya, kita lihat nih, info kan untuk streaming sekarang Lagu Lentera, single terbaru Bunda Lesti, dan Takdir Cinta Ini lagu Lesti dan Rizky Bilar Yuk sama-sama kita streaming untuk OTW AMI Awards Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Bismillah, yuk ah, OTW Ami Award nih Kita ikhtiar dulu semangat plan, persahabat ya. yuk Sama-sama semangat Jangan lengah, pantang mundur, pantang menyerah Pastinya warga Konoha terus semangat Untuk streaming lagu Lentera dan Takdir Cinta Mudah-mudahan bisa tentunya OTW ke Ami Award Kita yakin, kita tentunya pasti bisa Persahabat ya dan selanjutnya kita lihat juga keunggahan kapal Lagi Dangdut Ini menggambarkan soal bunda Lesti Kejohoran Itu simak persahabat Makin mesra usai jadi orang tua 15 potret terbaru Lesti dan Rizky Bilari Yang mirip ABG pacaran Sudah kembali langsing bag Wow, Masya Allah banget ya Coba kita simak di kalimat caption panjang Yang dituliskan oleh kapal Lagi Dangdut Lesti dan Rizky Bilar merupakan salah satu pasangan artis yang dari awal bertemu hingga sekarang selalu terlihat mesra tidak hanya saat sebelum menikah. Usai menikah dan memiliki momongan pun, keduanya selalu terlihat mesra. Meski sudah memiliki momongan, rupanya mereka tetap bisa mengatur waktunya agar tetap mesra seperti diketahui kalau sudah memiliki momongan seorang ibu bisa akan bersama anak dengan waktu yang cukup lama. Bahkan ada kalanya sang suami cemburu. Tapi sepertinya tidak dengan pasangan ini. Daripada penasaran yu intip deretan potret Lesti dan Bilar tetap mesra usaha jadi orang tua di gestor kami. Wah, Masya Allah banget persahabat ya. Memang udah Lesti kejora walaupun sudah menjadi ibu, tetap terlihat seperti gadis ini juga yang disampaikan oleh Danang semalam ketika menghadiri acara ulang tahun dan sekaligus anniversary dari Kak Adel dan Kak Masya Allah banget ya Danang ini menyampaikan bahwa Budala kejora ini sudah menjadi ibu pun terlihat masih seperti gadis Masya Allah, ini sekebanggaan kebahagiaan Mudah-mudahan semakin banyak doa support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat Ternyata baru tahu, baru enggak banget ya saat Bunda Lesti duet bareng dengan Danang Bunda Lesti Kejora saat tentunya diminta untuk berpegangan tangan oleh Danang Ini menjaga banget ya Bunda Lesti semakin bangga dan salut kepada Bunda Lesti Kejora Coba kita lihat, perhatikan di video saat Bunda Lesti Kejora Ini diminta untuk berpegangan tangan oleh Danang Tapi Bunda Lesti Kejoro sedikit tersebut ya menolak, Masya Allah. Ini sih memang menjaga banget. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar. Bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan. yakni dari akun Maya underscore Lesti Bilar Leslar mengatakan di kolom komentar. Sangat menjaga sekali untuk tidak berpegangan tangan ya De Masya Allah sahabatbat ya kita semakin salut ya pada Bunda Lesti mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita lihat juga di jawaban komentar ada komentar dari anidot Puspita mengatakan, Iya, dedek udah bisa tahu batasan karena dia udah ada suami sangat menjaga, Masya Allah. Ini patut ditiru, semoga Bunda Lesti selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Amin. Dan kita masih menunggu kejutan lain di pagi hari ini, serta tentunya masih menunggu cindukan-cindukan vitamin,